sekali -like lagi Hanya dalam hadiratmu oh, Ku rasa Kami percaya hanya engkau satu-satunya Allah penyelamat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai dengan hari ini. Inilah hidup setiap kami, hati kami, kami mau terus dibentuk. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta di atas setiap kami pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Hanya di dalam namamu kami telah berdoa Dan kami sangat mengucap syukur Haleluya Amin Salam damai sejahtera kepada setiap saudara Di Rajawali Church Baik saudara kabarnya Sehat dan waras I hope Terima kasih Pastor Andre dan Pastor Joe Untuk kesempatannya saya membagikan firman Tuhan hari ini dan saya berikan judul pesan Tuhan hari ini, Never About Me. Masih dalam tema Intentional Living atau hidup yang disengaja. Nah, saudara, ada dua cara kita menghidupi hidup ini. Yang pertama dengan kesengajaan, atau yang kedua dengan mengalir tentunya. Hidup yang disengaja atau intensional adalah hidup yang didasari visi dan tujuan. Bicara tentang hidup yang mengalir Ingatkah saudara bahwa air hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah Maka biasanya nggak heran kalau mereka yang hidup mengalir itu hidupnya turun dan tidak naik Itu sebabnya hari ini saya ingin membahas tentang Intentional Living Dari kacamata visi dan tujuan hidup Saudara Mengetahui visi dan tujuan, gak otomatis membuat kita terus menghidupi visi dan tujuan itu. Sebaliknya, kaburnya visi dan tujuan juga tidak perlu membuat kita hidup dalam keputusasaan atau kefrustasian krisis seperti yang kita alami hampir dua tahun ini. Berpotensi untuk membuat seseorang melupakan atau kehilangan visi dan tujuannya. Tapi krisis yang sama juga berpotensi untuk memurnikan, bahkan mempertajam visi dan tujuan hidup seseorang. Begitu pula dengan sukses atau keberhasilan. Baik krisis maupun sukses, keduanya berpotensi untuk memperkuat atau melemahkan visi. Apa sih visi? Pandangan kita terhadap masa depan. Dan purpose. Yaitu alasan kita melakukan apa yang kita lakukan Pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan keduanya? Bagaimana caranya supaya baik sukses atau kegagalan Bisa membantu kita untuk memurnikan dan memperkuat visi dan tujuan kita nah, tapi sebelumnya mari kita cermati dulu kondisi manusia pada hari-hari ini 2 Timotius 3 mulai dari ayat ke satu anakku hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini kita pasti akan mengalami banyak apa saudara? kesulitan banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri mata duitan, sombong suka memuji diri sendiri suka menghina orang lain gak menati orang tua gak tahu berterima kasih gak menghormati Allah tidak mengasihi orang lain, tidak memaafkan kesalahan orang lain, suka menjelekkan, menjelek-jelekkan orang lain, viralkan. Tidak bisa menguasai diri sendiri, bersifat kasar dan kejam, dan membenci segala sesuatu yang baik. Orang-orang pada zaman terakhir ini akan suka mengkhianati temannya, tidak berpikir panjang, sombong, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan hati Allah. Nah, frasa terakhir seperti merangkum perilaku-perilaku yang disebutkan sebelumnya. Lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan hati Allah. Tidak bisa dipungkiri saudara bahwa perilaku-perilaku yang disebutkan tadi itu memang lebih alami untuk kita lakukan. Dan bahkan terasa lebih menyenangkan. Contoh secara umum. Lebih challenging untuk kita nggak mata duitan Lebih challenging untuk kita memuji orang Bersyukur, memaafkan orang lain Punya penguasaan diri Dan berpikir panjang Pertanyaannya mengapa orang lebih tergoda Menuruti kesenangan duniawi Daripada menuruti Allah Kesenangan adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita Sedangkan Allah tidak mungkin kita kendalikan Yang kedua alasannya adalah Mayoritas kesenangan bisa didapatkan dengan mudah Tanpa disiplin atau kerja keras Tapi kasih kepada Tuhan Yang dinyatakan dengan melakukan firman Itu seringkali perlu pengorbanan Kesenangan memuaskan kita secara instan Atau istilah kerennya instant gratification Namun keuntungan dari menyenangkan hati Tuhan seringkali didapatkan justru di masa depan nggak tidak dan nggak secara langsung. Kesenangan bisa membuat kita lupa akan masalah. Tapi kasih kepada Tuhan justru seringkali mengingatkan kita bahwa kita ini perlu Tuhan dan perlu melakukan tanggung jawab kita. Nggak sedikit pernikahan yang kandas karena kalimat I deserve to be happy. Padahal yang Tuhan janjikan bukan happiness, tapi unspeakable peace, bukan unending happiness. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, bukan hidup yang berbahagia tanpa akhir karena gak adanya masalah atau ketidaknyamanan. Hari-hari ini, passion atau gairah itu overrated, saudara. Gairah saja gak cukup. Untuk kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam pekerjaan, bisnis, studi, dan juga pelayanan. Apalagi dalam kebosanan panjang yang terjadi saat ini. Passion itu tergantung mood. Tapi disiplin yang mengendalikan mood dan menjaga passion. PPKM, ingat, pelan-pelan kamu melebar, istilah saya. Pertanyaannya kita makan untuk hidup, atau hidup untuk makan, sehingga mengorbankan kesehatan kita. Don't get me wrong, I understand exactly ketika saya bicara tentang hal ini. Karena saat ini pun saya masih terus belajar untuk mastering my appetite. Kata cuan marak diperdengarkan hari-hari ini bukan? Atas nama cuan, orang jadi mata duitan, sulit bersyukur, dan sulit berkata cukup. Orang terkaya di dunia, yaitu Raja Salomo, berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Waktu ngobrol dengan anak bungsu kami, namanya Tiara, beberapa waktu yang lalu tentang apa yang dia pelajari di small groups JPCC Kids, dia bercerita... Bahwa dia dan teman-temannya sedang belajar tentang rasa cukup yaitu belajar puas dengan apa yang kamu punya. Mereka juga belajar bahwa sikap serakah yaitu ingin lagi dan lagi bisa membuatmu hancur. Lukas 12 ayat 15 ini ayat, -ayat hafalan mereka anak-anak, anak-anak SD kelas 5. Kemudian, kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, "Hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya walaupun hartanya berlimpah-limpah." Terjemahan bahasa Inggris katakan, "Life is not about having a lot of material possessions. Hidup bukan tentang memiliki banyak harta benda." Nah, perilaku yang berporos pada diri sendiri pun juga terjadi di aspek rohanian. Orang yang merasa tahu lebih banyak firman Tuhan daripada orang lain, akan menggunakan pengetahuannya untuk menilai orang dengan pengetahuannya itu. Padahal firman Tuhan memperingatkan that knowledge puffs up. Pengetahuan belaka itu membuat kita sombong, but love builds up. Kasih itu akan membangun hidup orang lain. Tanpa sadar, orang semakin mengasihi diri dengan terfokus pada diri sendiri, sehingga membangun karir dan menjalin hubungan menjadi sesuatu yang lebih challenging hari-hari ini. Karena setiap interaksi dan proses selalu dinilai dari perspektif ini. Apa untungnya buat saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan untung atau keuntungan atau benefit yang lebih banyak lagi Contoh yang baru saya sebutkan itu Tenang, bukan tentang saudara But in case saudara punya teman Atau kenalan seperti itu Nah untuk membantu kita mengerti Atau mengingat tentang visi dan tujuan Apalagi mungkin Masih awal-awal tahun saudara Saya ingin kita meninjau ulang Perikop di mana segala sesuatunya bermula Kejadian satu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 Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Saudara mari kita perhatikan urutannya. Pada awalnya Tuhan memberi identitas kepada manusia. Setiap saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber identitas kita satu-satunya. Setelah diberikan identitas, lalu manusia diberikan sebuah tugas. Identitas, lalu tugas. Yaitu berkuasa atas seluruh sumber daya yang ada di bumi. Tuhan lalu memberkati manusia dengan sebuah purpose atau tujuan. Identitas, tugas, tujuan atau purpose, yaitu memenuhi bumi dengan manusia-manusia lain yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ini adalah tujuan akhir, mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, memberikan kuasa untuk memelihara sumber daya di bumi, yaitu supaya kerajaan Tuhan diperluas di muka bumi ini. Ular datang. Ular memujuk manusia untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ini adalah sebuah tawaran, saudara. Untuk menjadi bijaksana dengan aturan main manusia sendiri. Terlepas dari ketergantungan dengan Allah. Manusia sayangnya terpikat dengan tawaran ini. Jatuh dalam dosa. Sehingga hidup manusia dibelokkan. Dari visi dan tujuan Allah yang semula The initial blueprint Itu sebabnya saudara dosa memiliki pengertian Meleset dari sasaran atau tujuan awal Dosa tidak selalu datang berupa pelanggaran frontal terhadap firman Tuhan atau perintah Tuhan Tapi seringkali justru datang dalam tawaran-tawaran yang tanpa sadar Untuk menjalani hidup dan dengan pengertian manusia sendiri Terlepas dari hikmat Atau ketergantungan dengan Allah Lalu akibatnya Terjadilah penyelewengan Atau abuse Abnormal use Dari ketiga hal tersebut Penyelewengan identitas Yang awalnya bersumber Berporos kepada Tuhan saja Akhirnya jadi berporos kepada performa Pencapaian atau harta atau kepemilikan Identitas diri yang salah Membuat seseorang melihat segala sesuatu Dengan lensa yang salah juga Penyelewengan tugas Yang tadinya diberikan tugas untuk berkuasa Atau sumber daya di bumi Akhirnya sumber daya itu menguasai manusia Kemudian terjadilah Distorsi daripada visi Itu sebabnya karena visi itu terdistorsi, manusia nggak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya karena tugasnya pun meleset. Yang ketiga, terjadi penyelewengan tujuan yang tadinya memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi, jadinya mendahulukan kepentingan diri sendiri atau bahkan memperluas kerajaan sendiri. Misi Tuhan nggak jadi lagi yang terutama. Agenda pribadinya disodorkan kepada Tuhan dan manusia meminta Tuhan untuk memberkati agenda pribadinya itu. Saudara, ketika visi dan tujuan kita berporos pada diri sendiri, maka ini akan terjadi. Kita akan terbebani untuk selalu berusaha menyenangkan orang lain. Kita juga akan secara konstan menjadi self-conscious atau sadar diri ketimbang God-conscious atau sadar akan Tuhan. Akhirnya kita takut, khawatir, anxious, cemas, atau bahkan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Visi dan tujuan yang berporos pada diri sendiri juga membuat kita overwhelmed atau kewalahan karena merasa perlu untuk melakukan yang namanya pembuktian diri. Akhirnya kita melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya karena we take failures too personally. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang visi dan tujuan. Kolose 1 ayat 15 16 katakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi Kelihatan dan tidak Sehingga sana kerajaan, pemerintah maupun penguasa Baca sama-sama yuk dari kata segala Tiga, empat Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia dan untuk dia Sekali lagi, come on. Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia Setiap pengikut Kristus Perlu paham Dan yakin betul bahwa hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan Hidup saudara dan saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan Hidup saya bukan tentang diri saya Dan bukan untuk kepentingan saya semata My life is never about me Because my life is always about God and for God. Sehingga waktu kita mulai kehilangan atau mulai kabur akan visi dan tujuan hidup kita, kita akan bertanya untuk siapakah saya hidup. Kita nggak lagi bertanya untuk apa, karena pertanyaan visi dan tujuan adalah pertanyaan siapa, bukan pertanyaan apa. Selain bertanya, apa yang saya lihat tentang masa depan saya? Kita mulai bertanya, siapa yang merancangkan apa yang saya lihat ini? Karena visi dan tujuan pada hakikatnya, sekali lagi, bukanlah tentang apa, tapi tentang siapa. Karena hidup kita adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Begitu pula saudara, dalam kita dalam perjalanan kita menghidupi visi dan tujuan dari Tuhan, pasti gak selalu mulus. Cara kita memandang kesukaran dan penderitaan pun akan berbeda. Kita mungkin mulai bertanya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kira-kira Tuhan ingin memakai perjalanan saya ini untuk siapa? Kalau ketika saya sudah berhasil melewati semuanya ini, kira-kira siapa yang akan diuntungkan? Saudara, mengikuti Yesus adalah perjalanan menyerahkan kepentingan kita. Dan membiarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan lihat, dan apa yang Tuhan maksudkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lukas 9, Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ Orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri Memikul salibnya tiap tiap hari dan terus mengikuti aku Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya Tetapi orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk kepentinganku akan menyelamatkannya Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tapi ia merusak dan kehilangan hidupnya. Dan karena hidup kita adalah tentang Tuhan, dan untuk Tuhan, maka, perhatikan ini saudara, visi dan tujuan yang sejati datang dari Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, ditujukan bagi orang lain, saya dan saudara adalah instrumen Tuhan, dalam mewujudkannya kita ulangi sekali lagi visi dan tujuan yang sejati selalu datang dari Tuhan untuk kepentingan kerajaan surga ditujukan buat orang lain kita adalah instrumen atau alat Tuhan dalam mewujudkannya dan saya akan tutup pesan hari ini bahwa ada tiga hal yang saudara bisa harapkan kalau saudara menghidupi visi dan tujuan Tuhan, yang pertama saudara bisa mengharapkan hikmat Tuhan. Tuhan mau kita bergantung kepada hikmatnya, sehingga dia sangat amat ingin untuk memberikan hikmatnya dengan murah hati. Yakobus 1, 5 dan 6, jika seorang dari saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam masalah tertentu, Mintalah Allah dan ia akan memberikan kebijaksanaan kepadanya Saudara tahu bahwa ia tidak menuduh siapapun atas ketidakmampuannya Dan bahwa dia memberi dengan limpahnya semua orang yang memohonnya Tetapi jika saudara bertanya kepadanya Hendaklah saudara benar-benar mengharapkan dia untuk memberitahu saudara Sebab pikiran yang ragu-ragu bagaikan ombang laut Gelombang laut yang diombang ambingkan angin So Minta Harapkan hikmat dalam saudara Menjalani visi dan tujuan Tuhan Sehingga saudara punya hidup Yang intensional Dengan sengaja menghidupinya Dan itu tidak mudah Tapi hikmat Tuhan Selalu tersedia Buat saudara Karena waktu hidup kita adalah tentang Tuhan Dan untuk Tuhan Tuhan sangat ingin berperan Untuk memberikan saudara ide Kreativitas, arahan, dan hikmat kepada setiap orang yang memintanya Yang kedua, saudara bisa mengharapkan pertolongan Tuhan Waktu hidup saudara dan saya adalah tentang Tuhan Dan untuk Tuhan Maka izinkan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yang bekerja melebihi usaha manusiawi kita saya jadi teringat apa yang gembala saya katakan Kalau memang panggilannya datang dari Tuhan Biar Tuhan yang repot Bukan artinya kita malas-malasan Tapi kata kuncinya adalah Jangan sampai usaha kita Ngoyoh Izinkan pertolongan Tuhan Bekerja melebihi, melampaui usaha manusiawi kita Yesaya empat ayat 8 sampai sepuluh. Tetapi engkau, Hai Israel, hambaku, Yakub, Hai Yakub, yang telah ku pilih, keturunan Abraham yang ku engkau yang telah ku ambil dari ujung-ujung bumi dan telah panggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan Amin kalau saudara setuju. Ganti kata Israel dan Yakub dengan nama saudara masing-masing. Mari kita baca ayat ini sekali lagi dengan iman. Siap? Ganti kata Israel dan Yakub dengan nama saudara. Tiga. Empat, tetapi engkau hai Alfi, hambaku hai Alfi, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi engkau yang telah ku ambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu lanjut engkau hambaku aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Yang tidur boleh bangun Poin yang terakhir Harapkan perkenanan Tuhan Hidup Yesus adalah contoh terbaik tentang menjalani misi dan kehendak Bapaknya tidak heran Injil Lukas mencatat hal ini tentang Yesus. Lukas 2, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Increased in favor with God and men. Perkenanan Tuhan seringkali datang dalam bentuk perkenanan manusia, saudara. Orang entah kenapa senang kepada saudara. Orang entah kenapa senang untuk melakukan hal-hal yang baik kepada saudara. Mereka mungkin nggak kenal kita. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka ingin menolong atau membantu kita. Ada pintu-pintu kesempatan yang terbuka bagi kita. Yang kita pikir ini pasti nggak mungkin. Dan waktu itu terjadi. That's the favor of God. And the favor of man, karena waktu hidup kita adalah tentang Tuhan. Dan untuk Tuhan, jangan kaget kalau Tuhan memperhatikan perkara-perkara yang dekat dengan hati kita. Saya akan merekap dua pernyataan yang kita perlu renungkan, dan bahkan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Visi dan tujuan yang sejati datang dari... Tuhan, untuk kepentingan Tuhan ditujukan bagi orang lain. Kita adalah instrumen Tuhan dalam mewujudkannya. Mengapa? Karena hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Lestri. Tuhan kami dengar firman-Mu, kami izinkan setiap benih firman ini berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat Dan akan banyak buah-buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan kami Sejak Engkau ciptakan kami Tuhan, hidup kami sebenarnya adalah tentang Engkau dan untuk Engkau Identitas kami, ingatkan kami Roh Kudus, identitas kami hanya bersumber dari Tuhan dan apa yang Tuhan katakan tentang kami. Bukan dari apa yang dunia sekeliling kami atau tuduhan si jahat katakan tentang kami. Kau berikan kami tugas untuk merawat dan berkuasa atas semua sumber daya di bumi. Karena engkau sudah menaruh potensi terbaik untuk kami keluarkan dari dalam diri kami. Dan pada akhirnya, semua yang kami lakukan bertujuan untuk memperbesar kerajaanmu di muka bumi ini. Melebihi kepentingan, agenda, kesenangan, dan bahkan keuntungan diri kami sendiri. Roh Kudus ingatkan kami, bahwa semua yang ada dalam hidup kami adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Pertemanan dan hubungan yang kami jalin. Pernikahan dan keluarga kami adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Kuliah, bisnis, pekerjaan dan profesi kami. Gereja ini, setiap komsel, setiap klub dan pelayanan yang ada di gereja ini juga adalah tentang Kristus dan untuk Kristus. Kesehatan, keuangan, media sosial, gaya hidup, hobi kami, mimpi dan harapan kami adalah selalu tentang Tuhan. Dan untuk Tuhan Bahkan semua kebahagiaan Kesenangan yang kami nikmati Dan penderitaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Semua itu adalah Tentangmu dan Untukmu Oleh karena itu hari ini Kami dedikasikan ulang Semua yang datang dari Tuhan kembali Untuk kemuliaan Tuhan Dan dengan iman kami terima Hikmat pertolonganmu, dan bahkan perkenananmu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang siap hidup intentional living berkata Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan online service di Raja Wali Church. Saya percaya saudara diberkati, baik oleh pujian penyembahan dan juga oleh firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Alfie dan yang paling penting saudara biarlah ibadah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti biasa nggak jemu-jemu. Buat saya mengingatkan, kalau saudara butuh didoakan atau saudara mau relate dengan komunitas kami, saudara bisa hubungi kontak center dalam tayangan ini atau juga dalam deskripsi di bawah ini, supaya kita bisa mendoakan saudara dan saudara bisa relate dengan kita semua. Dan kalau saudara terberkati, like usual, saudara tahu, saudara bisa kasih jempol, saudara bisa kasih komennya dan saudara bisa sebarkan atau share tayangan ini kepada teman-teman saudara yang membutuhkan penguatan dari kebenaran firman Tuhan. Dan akhir kata. Sampai ketemu minggu depan di dalam tayangan online kita. God bless you all.